Pada kesempatan kali ini cuy, Gua mau share dan membahas beberapa event yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari event 30.000 diamond gratis, Event magic cube gratis, Sampai dengan event top up berhadiah dan lain-lain Oke, yang pertama ada bocoran Elite Pass terbaru season 28 bulan September Sebelum kita masuk ke apa saja hadiah dan item keren yang ada pada hadiah Elite Pass terbaru season 28 nanti Alangkah baiknya kita lihat dulu trailer dari Elite Pass season 28 ini Skui. Oke, di awal trailernya kita diperlihatkan tampilan dari set bundle karakter ceweknya ya Waduh, ada joki balap liar juga nih Langsung terjadi adegan baku hantam di sini nih. Set, rencan gua. Anjay. Tema dari elit pas ini itu batala das ruas. Yang artinya petarung jalanan. Anjay, petarung jalanan gak tuh? Dan di sini gua cuman bahas atau review hadiah atau item-item eksklusifnya saja ya. Oke, untuk hadiah-hadiah bonusnya gak begitu penting lah ya. Kita bahas ya, cuman gitu-gitu aja cuy. Oke yang pertama ada skin terbaru dari senjata parang Untuk desainnya keren sih ini skin cuy Kayak ada gambar setengah topeng dari set bundle versi cowoknya ya Tema samurai samurai gitu tuh topengnya Yang kedua ada skin terbaru dari kendaraan mobil amfibi. Dan skin ini sudah pernah gua bahas di video sebelumnya Ya cuman keren buat koleksi default aja cuy Yang ketiga ada set bundle eksklusif untuk karakter cewek Untuk desain tampilan dari set bandelnya lumayan nih Terdapat animasi glowing-glowing gitu ya Di bagian penutup mulutnya cuy Yang kayak gigi atau taring ini gitu kan Terus di bagian lututnya juga ada desain topeng samurai Dengan animasi glowing-glowing juga di bagian tanduknya nih Garena, detail Dan kalau kita perhatikan untuk desain skin rambutnya Mirip sama tenten di anime Naruto Shippuden cuy Wow. Waduh, Free Fire X Naruto Shippuden Boleh lah ya yang keempat ada skin terbaru dari senjata pistol M500 Untuk desainnya di sini biasa aja ya nggak ada yang spesial dari skin terbaru M500 ini cuy Yang kelima ada skin terbaru dari tas atau backpack Untuk desain tampilan skinnya keren abis cuy Mulai dari tampilan level satunya, level 2 nya Apalagi tampilan level 3 nya ya kan Cuman di sini tau tahu nih seberapa besar tampilan skin tas atau backpack ini ketika kita pakai di in game ya kan. Apakah ukurannya kecil, sedang atau besar? Kalau misalkan tampilannya besar bakalan kurang enak aja sih dipakai cuy. Berasa berat atau gerakan karakter kita jadi kelihatan lambat ya kan. Dan semoga saja ukuran skin tas ini tuh sedang-sedang saja gitu kan cuy. Yang keenam ada emot terbaru bersih-bersih dari debu Nah, emot ini sumpah keren banget cuy Seperti yang gue katakan di video sebelumnya ya kan Jika kita berhasil kill pro player atau player master Atau kita berhasil ngeratain satu sekuat sendirian ya kan Terus kita emotin mereka pakai emot ini cuy Udah sih, kek-kek, damn rata kalian cuy yang ketujuh ada skin terbaru dari skateboard Untuk desainnya lumayan sih Cuman animasinya um, udah pasaran cuy Skin skateboard yang ada animasi kayak gini ya kan Tolonglah Garena buat desain animasi yang baru atau yang beda dari skin skateboard lainnya ya kan Kami bosen nih dengan skin-skin yang animasinya kayak gini-gini doang gitu kan Tolong gitu, kan? Yang ke-8 ada skin terbaru dari loot box atau dead box. Nah, ini skin keren dan epic banget, cuy! Ada desain topeng samurai dan ditambah lagi ada animasi menyala menyala gitu nih di bagian mata dan sekitar loot boxnya. Yang ke-9 ada set bundle eksklusif untuk karakter cowoknya. Nah, untuk desain skin rambut dan topengnya bertema Samurai ya. Terus untuk desain celananya masih sama dengan desain celana dari set bundle versi ceweknya tadi keren sih tapi kalau gua pribadi kurang suka nih dengan set bundle yang kelihatan berat gini cuy nggak tahu kalau kalian gimana ya kan ini tergantung playernya masing-masing lah ya kalau suka ya beli elite pass kalau nggak ya nggak apa-apa dan untuk harga dari elite pass season 28 ini apakah 500 diamond atau 600 diamond serta apa hadiah dari pre-order Elite Pass ini, entar bakalan gua share kepada kalian semua cuy. Jadi tungguin aja ya kan. Okay. Yang kedua, ada event Magic Cube gratis. Nah, jadi nanti akan ada event spesial Anniversary Free Fire yang ketiga dengan hadiah Magic Cube gratis. Wow. Dan cara mendapatkan item Magic Cube ini itu mudah sekali cuy. Cukup kalian login dan bermain pada Pick Day Event Anniversary atau tanggal 22 Agustus besok. Kalian akan berkesempatan mendapatkan Cube Fragment dengan gratis cuy. Misalkan kalian main di tanggal 22 ya kan. Setelah matchnya selesai, kalian akan di drop item Cube Fragment secara random cuy. Jadi kalian bisa mendapatkan 5 Cup Fragment 10 Cup Fragment 15 Cup Fragment 20 Cup Fragment 25 Cup Fragment Dan jika kalian hoki atau beruntung Kalian akan mendapatkan 30 Cup Fragment hanya dalam satu kali bermain saja cuy Wow dan setiap player hanya bisa mengumpulkan atau mendapatkan 100 cup fragment saja. Jika cup fragment kalian sudah ada 100, kalian bisa langsung tukerin item cup fragment tadi dengan item magic cube agar bisa kalian tukarkan dengan set bundle yang ada pada hadiah penukaran magic cube. Gimana cara nukerinnya, Bang? Nah, jadi gini, cuy. Kalian pilih shop di game Free Fire Terus kalian pilih Redem Terus kalian pilih Cup Fragment Terus kalian pilih esceng cuy Mudah bukan? Ya jelas mudah kali ya kan cuma gitu loh Ingat ya, event ini hanya berlaku atau hadir pada tanggal 22 Agustus saja cuy Jika kalian ketinggalan eventnya, jangan nangis ya Yang ketiga, ada info rilis karakter baru Hayato Awakening Nah, jadi karakter baru Hayato Awakening ini akan hadir atau rilis pada tanggal 19 Agustus nanti Dan cara mendapatkan karakter Hayato ini bisa kalian simak pada video info bocoran kemarin yang membahas karakter Hayato ini cuy Ini karakter keren dan overpower banget sih Jika skill shieldnya aktif tembakan musuh itu bakalan nggak berasa cuy di karakter kita. gila sih ini bakalan menjadi Meta baru di game free fire ya kan yang keempat ada event 30.000 Diamond gratis Nah pada event anniversary ini akan hadir event berhadiah 30.000 Diamond dengan gratis cuy cara mendapatkan Diamond gratis ini tuh cukup simple dan gampang ya kan Cukup kalian ajak atau panggil teman kalian pada event misi Friends Callback, kalian akan mendapatkan loot crate yang berisi berbagai hadiah di dalamnya. Untuk satu kali undangan teman, kalian akan mendapatkan satu loot crate random rewards. Untuk tiga kali undang teman, kalian akan mendapatkan tiga loot crate random rewards, dan seterusnya. Terus untuk pemain yang diundang atau diinvite. Akan mendapatkan 5 loot crate random reward Dan jika kalian beruntung Kalian akan mendapatkan puluh ribu diamond dengan gratis cuy Yang kelima Ada event top up berhadiah Nah Nantinya akan hadir event top up berhadiah skin katana lobby di game Free Fire pada tanggal 17 Agustus cuy Dan cara mendapatkan skin terbaru katana ini Kalian cukup top up diamond sebesar 200 diamond Kalian sudah bisa mendapatkan skin katana lobby ini wow. Yang keenam ada info rilis pet terbaru Penguin atau Mr. Wagor. Nah, jadi pet terbaru Penguin atau Mr. Wagor ini akan segera rilis di game Free Fire, cuy. Dan dikabarkan bahwa pet Penguin ini akan rilis pada event top up berhadiah. Untuk mendapatkan pet Penguin ini itu mudah sekali, cuy. Cukup kalian top up diamond sebesar 100 diamond Kalian sudah bisa mendapatkan pet terbaru penguin ini. Untuk di beberapa server lain, pet penguin ini rilis pada event top up 100 diamond. Dan untuk di server Indo, bisa jadi sama juga akan rilis pada event top up 100 diamond atau beda nominal top up-nya. Atau bisa juga rilis pada event dengan gratis. Jadi kita lihat nanti ya cuy.